guys kali ini berjumpa lagi dengan channel youtube saya YT ytkresmanto oke okay, guys kali ini saya ingin mau berbagi cara memperbaiki laptop toshiba tipenya c40a kerusakannya no display saya kasih contohnya seperti ini dia menyala tapi nggak nampil gambar sama sekali guys nah ini artinya no display atau tidak nampil gambar blank total gambarnya gelap oke okay. sebelum mulai kita klik dulu subscribe like, komen, dan share video ini ya guys mohon dukungannya oke okay, jika sudah kita klik subscribe, like, komen dan share nya kita langsung saja ke tutorialnya Oke, okay, yang pertama kali kita lakukan adalah buka terlebih dahulu baterainya seperti ini, Contohnya kita geser, ini ke, geser ke kanan, ini kita geser ke kiri, kemudian kita angkat bagian ini. Kemudian kita buka semua baut yang ada di bagian bawah ini Menggunakan obeng Pertama kita buka dulu baut bagian tutup, -tutup habis ini Diangkat Nah ini Kemudian kita buka ada baut hadisnya dan juga dvd-nya kita tarik terlebih dahulu untuk membuka hadisnya nggak bisa karena nyangkut sisi ini nah cara membuka dvd-nya kita tarik seperti ini Kemudian kita tarik hadisnya ini. Oke. Okay. Kemudian kita buka dulu semua baut bagian bawah ini. Tunggu sebentar, saya buka dulu. Oke, okay, ini telah saya buka semua baut pada bagian bawah ini pada bagian bawah casing telah saya buka semua bautnya oke okay. kemudian kita buka bagian keyboardnya tunggu dulu caranya membuka keyboard ini kita congkel bagian bawah keyboard di tepi pinggir ini seperti ini kita congkel bagian ini ini telah dibuka keyboardnya kemudian kita buka konektornya Oke okay, kemudian kita buka bagian bawah ini semuanya jangan lupa tinggal <tuh> Oke okay guys ini kita buka yang takut Saya kasih tahu sampai akhir cara ini, tonton terus. Oke, kemudian kita angkat fleksibelnya seperti ini, ke atas, kemudian kita tarik. Dan kita buka fleksibelnya. Oh, nanti fleksibelnya dibuka. Oke, ini telah saya buka. Semua bautnya, kemudian kita buka casingnya seperti ini, kita tarik ke sini, ke arah kita casingnya nah, seperti ini ini telah terbongkar casingnya bagian bawah oke yang pertama kita lakukan adalah buka dulu ramnya <tuh> kemudian kita gosok menggunakan kain kita gosok gunakain bagian kuningan ini oke okay. kemudian kita pasang dengan terbalik ini posisi sama lubang konektornya nah kita tekan kita dorong dulu biar rapat rata nah baru kita tekan ke arah bawah seperti ini. Nah. Jika cara pertama ini enggak berhasil, kemudian kita menggunakan cara kedua. Buka baterai CMOS-nya. Kemudian kita tunggu hitungan 30 detik lah paling lama. Okay, jika sudah 30 detik kemudian kita pasang kembali jika cara kedua enggak berhasil kita menggunakan cara ketiga kita angkat bios di bagian sebelah atas motherboard ini ini yang nah isi bios yang ini saya tunjuk ini nah yang itu Diangkat, kemudian kita place biosnya, kita program ulang. Jika cara yang ketiga nggak berhasil, kita menggunakan cara keempat, yaitu Rebol chipset ini, atau kita coba ganti prosesornya. Itulah cara memperbaiki laptop jika tidak nampil gambar. Sama seperti Toshiba C40A ini Tidak nampil Oke, okay, kita coba untuk Mengetesnya jika sudah nampil atau belum Oke, okay, kita pasang baterainya dulu Enggak usah colok casan Kemudian kita tekan tombol power Semoga berhasil Cara tersebut Oke demikianlah cara memperbaiki laptop no display atau blank total. Itulah caranya. Cukup sekian dan terima kasih guys. Mantap.